Pertama, siapkan alat dan bahannya Yang kedua, siapkan pewarna Yang ketiga, celupkan kain ke dalam pewarna Sebagian juga kita bisa teteskan ke kain Lalu, kita tunggu deh kurang lebih 10 menit Mari kita tunggu Dan ini dia hasilnya Indah bukan? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh